Selanjutnya, kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Gemini di bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Gemini di bulan Agustus tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi. Mengkitaun oleh seorang Gemini di bulan Agustus tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan selanjutnya support energi kepada keuangan selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan selanjutnya support energi kepada hubungan Asmara seorang Gemini di bulan Agustus tahun 2021 jika support energi sudah kita dapatkan pilihannya kita melakukan kesimpulan ataupun yang memperkuat termalan Gemini di bulan Agustus tahun 2021.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 Dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Gemini di bulan Agustus tahun 2021, kesehatannya akan mengalami sedikit penurunan, yang dimana di sini dikarenakan seorang Gemini akan mendapatkan beban pikiran, akan mendapatkan beban pikiran yang dimana di sini akan bersifat memilih di dalam kategori kehidupan yang membuat kesehatan semakin menurun, dan di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Gemini perlu bertukar pikiran kepada orang-orang terdekat, yang dimana di sini akan membantu kepada kesehatan Gemini sendiri. Dan untuk support energinya adalah kenaik of cap. Secara umumnya kenaik of cap itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Gemini akan mendapatkan beban pikiran di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana di sini di dalam kategori beban pikiran kepada pemilihan jalan kehidupan yang akan terdampak negatif kepada kesehatan yang dimana di sini disarankan kepada seorang Gemini baiknya untuk pikiran kepada orang lain agar membantu kesehatannya lebih bagus lagi dan untuk kartu kesimpulannya adalah strength secara umumnya strength itu diartikan kekuatan di dalam kelembutan hati dan jika kartu strength kita gabungkan dengan kesehatan seorang Gemini disini menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang pasangan yang disimbolkan dengan tenai of cup akan membantu seorang Gemini untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi untuk mendapatkan kesehatan yang lebih sempurna lagi yang dimana disini dengan bertukar pikiran kepada pasangan beban pikiran akan semakin terkurangi ataupun akan semakin terbantu dan di disini untuk kartu keuangan seorang gemini adalah setan open tackle ataupun 7 poin secara umumnya setan open tackle itu diartikan melepaskan masa lalu melihat peluang yang masih ada serta selalu menatap masa depan dan disini menggambarkan Keuangan seorang Gemini di bulan Agustus tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan yang dimana di sini dikarenakan. Seorang Gemini selalu menatap masa depan dan melupakan masa lalu serta move on dari masa lalu yang berdampak positif kepada keuangan Gemini sendiri. Dan di sini juga tidak tertentu kemungkinan seorang Gemini akan mengambil satu peluang yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus serta lebih stabil lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya kedisiplinan kegigihan seorang Gemini akan terbayar, yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Kenaik of pentacle". Secara umumnya, Kenaik of pentacle" itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri, yang di sini menggambarkan. Keuangan seorang gemi akan mengalami peningkatan di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana disini dikarenakan. Seorang gemi ini selalu menetapkan, menerapkan kedisiplinan kepukusan di dalam kehidupan, selalu menatap masa depan yang dimana disini move on dari masa lalu, tidak mengingat-ingat masa lalu, serta mengambil satu peluang yang dimana sini peluang dalam bentuk pekerjaan yang didukung penuh oleh pasangan orang-orang terdekat, sehingga di disini keuangan akan semakin bagus lagi. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Gemini disini menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang pasangan akan membantu mendukung serta memotivasi seorang Gemini untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana disini juga digambarkan seorang Gemini akan mengambil satu peluang untuk meningkatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu pekerjaannya adalah 6 of 1 ataupun Anam secara umumnya Six of One itu diartikan pencapaian kemenangan, pencapaian puncak yang dimana disini digambarkan kepada karir pekerjaan seorang Gemini, karirnya akan mengalami peningkatan yang dimana disini dikarenakan seorang Gemini akan dipercayakan untuk memimpin sebuah pekerjaan, ataupun menaiki jabatan di dalam suatu instansi perkantoran yang dimana di sini akan mampu mendapatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan usaha yang dilakukan ataupun usaha yang didirikan oleh seorang Gemini akan berdampak positif serta membuatkan hasil yang maksimal di bulan Agustus yang dimana di sini mampu mendapatkan keuangan yang disimbolkan dengan seven open tackle yaitu mengambil satu peluang yang dimana di sini peluang tersebut adalah usaha yang dimiliki sendiri yang akan berdampak positif serta mampu mendekat keuangan lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah kenaik of one secara umumnya kenaik of one itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang dekat dengan domini sendiri dan di sini menggambarkan pencapaian kemenangan puncak karir akan dirasakan oleh seorang Gemini di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana sini berkat dorongan dukungan dari orang-orang di sekitar serta orang-orang yang Gemini sayangi sendiri dan di disini tidak terhubung kemungkinan bahwasanya berkat doa usaha serta motivasi dari seorang pasangan usaha yang didirikan oleh seorang Gemini akan berhasil serta mampu mendongkrak keuangan kehidupan seorang Gemini lebih bagus di bulan Agustus tahun 2021 dan jika kartu spread kita gabungkan dengan kartu karya pekerjaan seorang gemini Di sini menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang gemini Di dalam meniti karir melakukan pekerjaan Serta kekuatan hati di dalam kelembutan hati seorang pasangan Akan mampu mendokar kehidupan karir seorang gemini Lebih bagus lagi yang dimana di sini didukung kartu seven of the Yaitu keuangan yang sangat meningkat Kehidupan yang sangat meningkat di bulan Agustus tahun 2021 Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah 9 of cup ataupun 9, ya. Lah. Secara umumnya 9 of cup itu di mendapatkan kebahagiaan hubungan asmara dengan menerima kekurangan pasangan Karena ya. tidak mengingat-ingat kesalahan pasangan. Dan di sini menggambarkan, untuk hubungan asmara seorang Gemini di bulan Agustus tahun 2021 akan mendapatkan kebahagiaan ya. yang dimana di sini disarankan kepada seorang Gemini untuk tidak mengingat-ingat kesalahan serta. Menerima kekurangan pasangan yang akan terdampak positif kepada kebahagiaan, keharmonisan, hubungan, asmara Dan di disini juga disarankan kepada seorang domini Baiknya menerima kekurangan pasangan tidak membandingkan pasangan dengan orang lain Yang dimana di sini akan mampu menciptakan keharmonisan, kerukunan, serta kebahagiaan Dalam kategori hubungan asmara di bulan Agustus tahun 2021 Dan untuk support energinya adalah Queen of Swords Cara mempunyai pin itu diaktifkan seseorang yang usianya berusia 30 tahun, seseorang wanita yang sudah dewasa, serta seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan keharmonisan, kekurangan, kebahagiaan hubungan asmara akan didapatkan oleh seorang Gemini bersama pasangan, yang di mana di sini pasangan disimpulkan dengan Queen Oxford, yang di mana di sini apabila disarankan seorang Gemini menerima kekurangan pasangan, tidak mengingat-ingat kesalahan pasangan, serta tidak membandingkan pasangan. Di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmara. yang yang dimana di sini akan tercipta kerukunan kebahagiaan, hubungan asmara, dan juga kartu strain. Kita gabungkan dengan hubungan asmara. Seorang Gemini di sini menggambarkan kekuatan dan kelembutan hati seorang pasangan akan mendukung, mendoka, serta memotivasi seorang Gemini untuk tidak mengingat masa lalu serta menerima pasangan apa adanya. Dan di sini disarankan kepada seorang Gemini, baiknya tidak membandingkan pasangan dengan orang lain. Ya, di mana di sini akan tercipta keuntungan, keharmonisan, kebahagiaan, hubungan asmara di bulan Agustus tahun 2021. Dan di sini untuk angka keberuntungan seorang Gemini berada di angka 2, 2776, 69, serta 98. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang amalan Gemini di bulan Agustus tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya